di dalam dunia yang dipenuhi dengan cahaya petir, petir besar 100.000 kaki merobek langit seperti naga petir. Tampaknya berisi kekuatan yang bisa menghancurkan dunia saat turun dengan kejam, sebelum memukul sosok kurus yang duduk di udara. Cahaya petir tampaknya memenuhi langit saat menyebar ke segala arah sementara busur petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun seperti ular renang dan guntur menggelegar terus-menerus. Namun, Sosok kurus itu masih seperti patung dalam menghadapi pemboman yang mengerikan ini. Tubuhnya seperti batu yang berakar di udara. Tidak ada kekuatan eksternal yang bisa menggerakkannya sama sekali. Tubuh lindung saat ini sangat layu. Cahaya perak muncul di kulitnya. Membuatnya tampak seperti mayat-mayat perak di gua petir yang tinggal. Untungnya, masih ada sedikit jejak kehidupan di tubuhnya. Cici Busur petir melompat di permukaan tubuh Lindong dan terus-menerus masuk dan keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Rambutnya yang awalnya hitam telah berubah perak dari mandi di bawah cahaya petir. Lindong saat ini dalam keadaan tidak sadar yang tidak biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya akan hancur berantakan. Namun, dia mengandalkan tekadnya untuk secara paksa mempertahankan tubuh fisiknya pada batas antara dihancurkan dan mempertahankan integritasnya. Saat dia mempertahankan tubuhnya dalam batas ini, perubahan yang agak misterius tampaknya secara diam-diam sedang terjadi. Jika seseorang bisa mengintip ke dalam tubuh Lindong, orang akan menemukan bahwa tubuhnya ditutupi dengan pola kilat perak yang tak terhitung jumlahnya. Pola kilat ini menutupi setiap tulang dan otot di dalam tubuhnya. Sekilas, itu tampak seperti jaring petir yang menghubungkan tubuh lindung dengan erat. Setiap kali petir menyambar tubuh Lindong, Jaring petir ini akan menjadi sedikit lebih terang. Secara keseluruhan, beberapa perubahan aneh tampaknya secara bertahap terjadi pada Lindong saat ia terus diledakkan oleh beberapa ratus dan ribuan petir. Selain itu, perubahan aneh ini tampaknya semakin mengintensifkan mengikuti aliran waktu. Konsep waktu sangat samar bagi Lindong yang tidak sadar dalam dunia guntur ini. Dia tidak tahu berapa lama dia tetap di negara ini. Kadang-kadang itu tampak seperti setahun, sementara di lain waktu mungkin sepuluh. Pikiran Lindung melayang dalam keadaan tidak sadar ini. Namun, dia dengan kuat mempertahankan keinginannya. Ini karena dia jelas-jelas sadar bahwa jika kehendak ini dihancurkan oleh kilat, tidak akan ada harapan lagi baginya. Masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Dia harus menjadi lebih kuat dan kembali ke wilayah Suan Timur. Dia perlu memberi tahu gadis itu. Yang tampak dingin dan bangga di permukaan sementara hati yang lembut terbaring di bawah. Bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi cukup kuat sehingga dia harus memandangnya. Dia perlu mengatakan bahwa sebagai gadis cantik seperti peri bahwa dia akan melindungi senyumnya yang polos dan tidak khawatir. Dia perlu memberi tahu gadis itu. Yang hatinya pedih ketika dia mencoba yang terbaik sendirian. Bahwa bahunya mampu mendukung segalanya untuknya. Karenanya, dia tidak bisa mati. Raungan marah yang dipenuhi dengan kengganan tiba-tiba bergema dari dalam jiwa Lindong. Kesadaran kaburnya menguatkan dirinya sebagai jejak sinar matahari yang menembus lapisan awan hitam dan menyinari pikirannya yang suram. Swoosh! Mata lindung yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Cahaya kilat yang terang melesat dari dalam matanya saat raungan menderu tiba-tiba bergema. 99.999 Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kembalinya kesadarannya. Mata itu mengandung cahaya kilat saat mereka melihat langit yang dipenuhi cahaya. Dia meraung, turunkan petir terakhir. Gemuruh, petir yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan bergoyang di langit yang jauh seolah menjawab deru Lindong. Akhirnya, ratusan ribu kaki petir besar mulai menggumpal, mengaung. Naga yang memekakkan telinga seperti raungan tiba-tiba terdengar. Orang hanya bisa menyaksikan petir besar di langit berubah menjadi naga petir yang ukurannya ratusan ribu kaki. Tubuh besar naga petir itu bercokol di udara. Mata petir besar berkedip-kedip dengan kilat saat menatap lindung di bawah. Pemandangan ini cukup untuk mengejutkan seseorang sampai merasa dingin di dalam hati seseorang. Namun, lindung tanpa rasa takut saat tatapannya bertemu dengan naga petir. Beberapa saat kemudian, Sudut mulutnya terangkat ketika senyum gila muncul. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya seolah-olah dia menyambut kemarahan terakhir petir. Bang, naga petir tampaknya telah merasakan provokasi Lindong. Petir menari-nari gila di atas tubuh besarnya sebelum tiba-tiba turun. Bum-bum-bum, naga kilat bersiul ke bawah. Dunia ini tampak bergetar ketika tubuhnya keluar. Momentumnya tampaknya mampu menghancurkan dunia. Lindung mengulurkan tangannya saat senyum di bibirnya semakin gila. Naga petir yang sangat besar disertai oleh bayangan besar. Pada akhirnya, itu tanpa ampun menabrak tubuh Lindung yang tak berdaya seperti meteorit yang jatuh. Ledakan, suara yang dalam bergema di langit. Tubuh Lindung praktis hancur pada saat tabrakan. Darah berbusa menyebar dan bahkan tulang tidak tersisa. Naga kilat bersiul lewat. Hanya ketika itu membuat kontak dengan tanah barulah naga mengaum akhirnya memudar. Ketika kembali ke tanah, sekelompok kabut berdarah perlahan-lahan melayang di belakangnya. Kabut berdarah perlahan melayang di langit. Keadaan ini berlangsung lama tanpa disadari. Tiba-tiba cahaya kilat melintas dan muncul di dalam kabut berdarah saat banyak busur petir padat muncul sebelum dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, darahnya harus mulai menyusut. Akhirnya. Itu benar-benar memasuki siluet bahwa pola petir telah terbentuk. Darah dan daging berkumpul dengan cara yang misterius. Pada akhirnya, cahaya perak menyala dan tubuh yang hampir sempurna langsung bangkit dari kilat yang berkedip-kedip. Penampilan sosok ini persis sama dengan Lindong. Namun, ada aura baik yang sulit untuk dijelaskan dengan diam-diam dipancarkan. Rasanya seolah-olah seseorang menghadapi kekuatan ilahi dari kilat. Lindong menunduk. Dia melihat tubuh fisik yang diciptakan dari mengalami seratus petir ini. Awalnya, tatapan bingung melintas di matanya. Namun segera setelah itu, kedua telapak tangannya perlahan mengepal. Bang-bang, Lindung mengepalkan tinjunya sebagai kekuatan yang menakutkan segera bersiul keluar dari anggota tubuh Lindung seperti binatang prasejarah ganas. Kekuatan ini bahkan lebih ganas dan sombong dari sebelumnya. Rasanya seolah itu tanpa batas. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat petir yang bersiul di langit. Pada saat ini, dia tidak lagi merasakan ketakutan sedikitpun terhadap petir yang mengandung energi liar dan keras. Sebaliknya, dia merasakan keintiman yang aneh terhadap mereka. Cahaya kilat berkedip di mata Lindong. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih petir yang jatuh di depannya. Cici, petir itu tidak menyebabkan kerusakan apapun saat bersentuhan dengan tangan Lindong. Energi yang awalnya sombong dan tidak dapat muncul-muncul selembut domba ketika diam-diam berputar di tangannya. Lindung menyaksikan petir yang berputar-putar pelan di telapak tangannya saat senyum muncul dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia melihat ke langit yang tertutup petir. Kum hum, petir di langit berdesir. Segera setelah itu, itu berubah menjadi pusaran besar petir. Sebuah sambaran kilat jatuh dari tengah pusaran. Di tengahnya adalah simbol kuno. Itu turun dan akhirnya muncul di depan Lindong. Lindong menatap simbol petir kuno yang muncul di hadapannya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan liar di matanya. Tawa yang sangat bahagia dan hangat bergema di seluruh dunia ini bersama dengan Guntur. Karena dia tahu, setelah mengalami ratusan ribu petir yang mengarah pada penciptaan tubuh petir, dia sekarang akhirnya mendapatkan pengakuan dari simbol Ancestral Thunderbolt Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 982, menyempurnakan simbol leluhur Thunderbolt. Simbol petir kuno berkedip dengan petir saat diam-diam melayang di depan Lindong. Bahkan dengan ketenangan yang biasa disebut terakhir, tubuhnya tanpa sadar gemetar karena kegembiraan ketika dia melihat simbol ancaman Thunderbolt dalam jarak dekat. Meskipun dia bersemangat, Lindong tidak mengulurkan tangannya. Ini karena dia tahu bahwa mendapatkan pengakuan dari simbol Ancestral Thunderbolt tidak berarti bahwa dia telah berhasil. Masih ada simbol leluhur yang menelan dalam tubuhnya. Jika simbol ancaman Thunderbolt diserap ke dalam tubuhnya, kekuatan kedua simbol Ancestral pasti akan saling menolak. Hasil penolakan timbal balik ini adalah sesuatu yang lindung tidak akan bisa bertahan tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya sekarang. Yan Lindong hanya bisa melihat simbol leluhur Thunderbolt ini yang hanya berjarak dekat. Setelah itu, dia berteriak dalam benaknya. Sangat mungkin bahwa dia jelas menyadari bahwa koeksistensi kedua simbol ancestral melibatkan beberapa risiko. Oh, kamu sudah mendapatkan pengakuannya. Sungguh orang yang beruntung. Suara malasian sekali lagi dipancarkan. Suara ini menyebabkan Lindong menggiling giginya sedikit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kekuatan simbol leluhur sangat sombong. Jika orang biasa hanya mendapatkan salah satu dari mereka, ia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tidak mungkin memiliki yang kedua, kata Yan. Tentu saja, jika kamu bisa mencapai kekuatan pemilikku, simbol nenek moyang, tidak akan sulit bagimu untuk secara bersamaan memegang delapan simbol ancestral. Lin Dong tidak bisa menahan tawa pahit saat mendengar ini. Hanya satu lambang simbol telah muncul sejak zaman kuno. Bagaimana dia bisa membandingkan dengan yang terakhir? Kamu beruntung telah mendapatkan simbol leluhur yang memangsa terlebih dahulu. devouring Power dianggap sebagai kekuatan akomodatif terbesar di antara delapan simbol leluhur yang agung. Meskipun masih ada risiko besar dalam upaya mengakomodasi simbol Ancestral Thunderbolt, untungnya kamu juga memiliki Batu Ancestral. Batu Ancestral, Lindong Kaget. Dia dengan cepat bertanya dengan heran, "Apakah batu leluhur juga memiliki fungsi seperti itu?" Batu ancestral, lindong kaget, dia dengan cepat bertanya dengan heran, "Apakah batu leluhur juga memiliki fungsi seperti itu?" Alasan penciptaan aku saat itu adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan delapan simbol ancestral besar. Suara samarian mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan, meskipun aku belum memulihkan semua kekuatanku. Hanya ada simbol leluhur yang menelan dan simbol leluhur Thunderbolt di dalam tubuhmu. Seharusnya tidak mustahil untuk menjaga keseimbangan di antara mereka. Petik 2. Mata Lindung mengungkapkan kegembiraan setelah dia mendengar kata-kata ini. Biarkan pikiranmu tenggelam ke istana niwanmu. Setelah itu, terima simbol leluhur Thunderbolt. Kami akan bertindak bersama untuk menjaga keseimbangan antara kedua simbol leluhur yang agung ini. Selain itu... Energi mental kamu, yang belum berkembang banyak sebelumnya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk tumbuh. Kegembiraan di mata Lindong menjadi lebih padat. Energi mentalku juga bisa diperkuat. Budidaya energi mental Lindong cukup aneh. Meskipun Little Marten tidak memiliki apa-apa selain memuji bakat energi mentalnya, itu tampaknya telah memasuki kemacetan setelah lompatan besar saat itu. Karena itu sulit baginya untuk memiliki terobosan lain. Ini menyebabkan Lindung merasa sedikit canggung. Lagi pula, dia sudah memiliki kekuatan ahli tahap mendalam-mendalam. Namun, energi mentalnya masih di tingkat master simbol surgawi. Itu hanya setara dengan tahap nirvana. Alasan bahwa energi mentalmu belum berkembang adalah karena itu mendukung simbol leluhur yang memangsa. Namun, itu tidak hanya melahap energi mental kamu tanpa imbalan. Itu lebih mirip semacam akumulasi. Setelah waktunya matang, semuanya akan dikembalikan kepada kamu Selain itu, energi mental yang dikembalikan akan lebih kuat Petik 2 Aku mengerti Lindong berhenti ragu-ragu saat dia mengangguk Tubuhnya duduk di udara saat keduanya dengan erat menutup matanya Segera setelah itu, cahaya tersebar dari alisnya Sementara simbol leluhur Thunderbolt yang mengambang di depannya juga berubah menjadi cahaya kilat yang masuk ke kepalanya Lindung dengan cepat mengikuti sebagai simbol leluhur Thunderbolt memasuki istana niwannya. Interior istana niwannya seperti dunia kecilnya sendiri. Mayestik mental energi berdesir di dalamnya sementara sebuah lubang hitam dengan tenang melayang di tengahnya. Itu terus-menerus melahap semua energi mental yang mengisi tempat itu saat diputar. Swoosh, cahaya kilat tiba-tiba memecah kedamaian dunia kecil ini. Itu seperti bintang petir jatuh yang secara biadab menyerang dunia mungil ini. Pada akhirnya, perlahan-lahan menstabilkan dirinya di langit. Ledakan. Thunderbolt muncul saat simbol leluhur Thunderbolt ini memasuki dunia kecil. Petir menyebar di langit dalam upaya untuk mendominasi segalanya dengan gaya sombong. Cara sombong Thunderbolt ancestral simbol secara alami tidak dapat diterima oleh Devoring ancestral simbol. Segera. Lubang hitam berputar saat cahaya hitam menyapu semua arah. Dua kekuatan besar terjalin di langit. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang liar dan ganas menyebar. Seluruh tempat tampaknya telah terbalik oleh kekuatan kedua kekuatan ini. Lindong terdiam saat ia mengamati kekacauan ini. Dia akhirnya menyadari mengapa Moluo keberatan dengan keinginannya untuk memperbaiki simbol leluhur Thunderbolt sambil memiliki simbol leluhur yang menelan. Yan, lakukan itu. Lindong berkata tanpa daya, jika dua orang besar ini melanjutkan seperti ini, istana niwannya akan hancur berantakan. Ya, suara yang terdengar di benak Lindong. Segera setelah itu, cahaya putih lembut terbentang di dunia kecil. Setelah itu, batu leluhur muncul di antara dua simbol leluhur yang agung. Segel keseimbangan, tubuh yang juga muncul dari dalam batu leluhur. Kedua tangannya membentuk segel, raungan rendah bergema. Desir-desir, setelah tangisan yang dipancarkan, adalah mungkin untuk melihat dua utas cahaya putih tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Satu terhubung ke simbol ancestral melahap sementara yang lain terhubung ke simbol ancestral thunderbolt. Segel cahaya yang sangat rumit dan tidak jelas perlahan terbentuk di mana dua benang cahaya berpotongan. Segel cahaya tampak seperti skala saat diayunkan dengan lembut, namun akhirnya mencapai keseimbangan. Kedua ujung keseimbangan tampaknya adalah simbol Ancestral Thunderbolt dan simbol Ancestral yang memakan. Fluktuasi unik berjalan sepanjang benang cahaya dan akhirnya mengalir kedua simbol Ancestral yang agung. Segera setelah itu, simbol Ancestral bergetar ketika dua kekuatan bergulat di langit mulai perlahan berbaur bersama. Lindong menatap dua kekuatan di langit yang akhirnya berhenti saling berhadapan. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Yan memang benar itu memang memiliki kekuatan magis yang bisa menyeimbangkan kekuatan simbol leluhur. Tentu saja, Lindong juga bisa merasakan bahwa banyak dari kredit itu milik simbol ancestral leluhur. Jika bukan karena energinya memiliki aspek akomodatif, bahkan Yan akan mengalami kesulitan besar mempertahankan dua simbol ancestral pada keseimbangan yang halus. Setelah dua simbol leluhur besar secara bertahap menjadi tenang, Lindong tiba-tiba merasakan bahwa simbol leluhur yang memangsa tiba-tiba mulai berputar bahkan lebih cepat. Gelombang demi gelombang laut yang agung seperti energi mental dengan gila-gilaan keluar dari dalam ketika berputar. Ledakan, energi mental luas melonjak ke dunia kecil ini ketika ukuran dunia ini segera mulai berkembang. Bahkan badai petir mulai terbentuk. Lindong merentangkan tangannya saat dia menyaksikan adegan ini. Dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan pada saat ini. Perasaan stagnan dari sebelumnya benar-benar menghilang pada saat ini. Lapisan demi lapisan penghalang mudah patah seperti pisau panas melalui mentega di bawah lautan yang agung seperti energi mental. Gemuruh, seluruh dunia kecil tampaknya menyambut perubahan besar pada saat ini. Sementara energi mental lindung melonjak. Yuan power yang sangat kuat juga mulai melonjak dalam tubuhnya seperti air banjir. Ada kilau perak tambahan dalam Yuan Powernya. Petir berkedip dalam kekuatan yuan saat mengalir, mengisinya dengan kekuatan ofensif tirani. Kuhu, ketika kekuatan Yuan bersiul, fluktuasi yang mengejutkan mulai meletus dari tubuh lindung membuatnya tampak mirip dengan singa yang baru terbangun. Lindong diam-diam duduk di ruang kosong sementara Yuan Power yang megah berkumpul di sekitar tubuhnya seperti badai. Selain Yuan Power, energi mental yang perkasa juga diputar dengan suara siulan. Lindong dengan damai duduk di antara dua energi saat auranya mulai naik sedikit demi sedikit. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai, Sampai jumpa, jumpa sayangku. Muah muah. Dadah.